Iis Dahlia, bunuh diri di rel kereta api. Inul Daratista, selamatkan hidup Iis. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, Iis Dahlia nyaris dilindas kereta api. Luangkan jari Anda untuk menekan subscribe dan share video ini terlebih dahulu ya. Karena klik dan subscribe Anda adalah penyemangat untuk perkembangan channel kami. Pedangdut Goyang Ngebor Inul Daratista rupanya mengikuti perkembangan kasus Iis Dahlia. Inul dan suaminya Adam Suseno terus memantau tayangan liputan infotainment. Kabar bahwa Iis Dahlia sedang berada di rumah Sang Raja Dangdut Roma Irama. Juga salah satu update terbaru bagi Inul. Kebetulan rumah Inul dan Haji Roma Irama tidak jauh. Inul Inulderatista sangat ingin membantu Iis Dahlia keluar dari kubangan kasus mesum keluarga. Setelah meninggalkan rumah Kiai Haji Roma Irama, Iis Dahlia merasa hancur dan terpuruk oleh kabar bahwa Salsabila adalah anak kandung Satrio. Ia merenungi segala sesuatu yang telah terjadi dan merasakan bahwa hidupnya sudah berantakan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi dan memutuskan untuk berjalan kaki tanpa arah yang jelas. Iis Dahlia merenung di sepanjang jalan, memikirkan semua kemungkinan buruk yang akan terjadi. Setelah tes DNA menunjukkan bahwa Salsabila adalah anak kandung Satrio, ia merasa takut dan khawatir tentang masa depannya dan masa depan Salsabila. Hasil tes DNA bikin Iis Dahlia limbung. Di satu sisi, dia masih mencintai Satrio. Di sisi lain, Satrio rupanya tergoda hasrat kecantikan Salsa Bila. Dirinya sadar sudah tidak mudah lagi, walaupun rutin merawat wajah di salon kecantikan. Namun Birahi Satrio lebih memilih berpacu nafsu bersama Salsa. Sepertinya Iis Dahlia harus menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Sambil berjalan kaki tanpa arah, Iis Dahlia berjalan di sepanjang jalur rel kereta api. Ia tidak fokus pada sekitar dan pikirannya kosong. Tak lama kemudian, ia mendengar suara keras klakson kereta api. Namun Iis Dahlia tidak menyadari bahwa kereta api sedang mendekatinya dengan cepat. Banyak orang yang berteriak untuk memperingatkan Isdalia akan bahaya yang mengancamnya. Tetapi ia tetap tidak mendengarkan mereka. Kereta api semakin mendekat dan ia tidak menyadari bahwa ia hampir saja celaka. Beruntung, Inul Daratista melintas di jalan raya yang bersebelahan dengan rel kereta api. Inul dengan sigap turun dari mobil dan mendorong Isdalia dari jalur kereta api. Dalam waktu singkat, kereta api yang melaju kencang melintas hanya beberapa meter dari Iis Dahlia. Iis Dahlia sangat terkejut dan merasa sangat berhutang budi pada Idul Daratista atas apa yang telah dilakukannya. Inul membawa Iis Dahlia ke rumahnya untuk memastikan bahwa ia dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekian berita yang bisa admin suguhkan.